Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya brother di channel orang kampung official Tami. Hari ini saya nggak mancing. Lagi di rumah. Masih doa yang sama saya langitkan untuk kalian di sana yang sakit cepat sehat, yang sehat makin sehat dan yang belum dapat jodoh jom jomblo, mudah-mudahan dapat jodoh. Oke, pada video kali ini saya mau ajak kalian nonton sebuah video uh, ya pokoknya kita lihatlah video apa dia. Yang jelas mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Oke, langsung saja. Kita lihat ini dia video. Oke okay, teman-teman jadi itu tadi videonya semoga bermanfaat buat semuanya Dukung terus channel ini subscribe like dan komennya jangan lupa Oke okay, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh